3 4 5 6 7 8 9 dan 10 kita lanjut aja ke dalam episode ke kesebelah sini let's draw udah ketemu belum belum aduh aduh dengan cari di Google sana loh emang ada di Google ya pasti ada dong Oh iya udah ku bentar cari dulu ya namanya apa loh aku nanya ke aku sih itu nama rumah sakitnya apa tadi? Oh iya ya. Bentar aku ingat-ingat dulu. Uh, rumah sakitnya apa ya? Aduh. Oh, iya. Rumah sakitnya Rumah Sakit Capeton. ya udah sana cari. Oh iya ya, bentar bentar bentar. Rumah Sakit Capeton di Free Fire. Nah, iya ya benar, benar benar benar itu. Bentar, bentar. Oh, ini nih ada nih, ada nih. Ya udah catat. Bentar. 00887766. 5 5 4 3 2 1 Nah aku tuliskan rumah sakit capeton Nah udah ya udah sekarang kamu telepon Oke aku bakal telepon ya Iya buru eh gimana sih bikin lama aja woi sabar sabar sabar udah Oke bentar aku bakal telepon ya beret beret beret beret loh kok nggak diangkat-angkat sih Waduh coba telepon lagi Oke, okay. tet, tet, tet, tet, beret, beret, beret, beret, tuh, enggak diangkat-angkat. Loh, dia aktif nggak? Nggak aktif. Kalau suaranya beret, itu nggak aktif. Loh, kalau aktif, itu suaranya apa? Ting, ting, ting. Nah, itu baru aktif. Udah, kita nunggu sekitar satu jam, dua jam lah. Mudah-mudahan dia aktif. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, kayaknya ini ada masalah gitu di rumah sakitnya. Hah? Ada masalah apaan? Ya, aku pun enggak tahu, makanya kita tanya gitu. Iya, ya mudah-mudahan aja enggak ada masalah apa-apa ya. Iya sih benar. Udah, kita langsung tunggu aja di sana. Oke. Okay? Oke, okay, siap bos, laksanakan. Aduh, bosan juga ya kita nunggu begini ya. Oh iya, sekarang udah jam berapa? Bentar aku cek dulu. Oh, udah jam 2. Berarti kita udah sekitar satu jam. Nah, yaudah telepon lagi Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, mudah-mudahan diangkat gitu. Oke. Okay? Oke, okay, oke. Okay. Ayo buru-buru buru, buru, buru. Deng-deng-deng-deng-deng Ting-ting-ting Nah, kalau suara gitu berarti aktif Iya, aktif, tapi nggak diangkat-angkat gitu Ting-ting-ting-ting Aduh, gimana sih ini? Ayo, buru, berusaha, berusaha Oke, oke, sekali lagi ya deng deng deng deng ting ting ting ting Selamat siang Eh, diangkat! Eh, iya, selamat siang, selamat siang Ya, gini Pak, tadi kan aku kan ke rumah sakit ya. Eh, bukan tadi, tapi pagi. Iya, sama aja dah. Eh, siapa itu? Berisik banget sih. Kita lagi teleponan. Iya biasa dia bawel. Jadi gini Pak, kan tadi itu saya kan ke rumah sakit, tapi kok rumah sakitnya pintunya dikekunci gitu, dan aku ketok-ketok, nggak -ketok, ada orang gitu. Kenapa emang? Oh, jadi gini, tadi itu rumah sakitnya pintunya rusak. Oh, bisa rusak? Oh gitu, terus aku kan mau konsultasi nih tentang positifnya si Kelly Positif apa? Ya positif hamil Oh gitu, emang mau konsultasi kenapa? Nggak kenapa-napa sih Ini ini apa ya, kalau misalkan istrinya hamil terus positif, gak usah konsultasi lagi Tinggal nunggu 9 bulan aja, baru deh datang ke rumah sakit Oh, kalau sebelum 9 bulan itu gak usah ke rumah sakit rumah sakit Gak usah, buat apa? Oh gitu, Terus untuk menjaganya? Untuk perawatannya gitu? Oh, nggak usah perawatan. Tinggal tunggu aja sembilan bulan. Oh, gitu. Yaudah, terima kasih apa ya? Iya, iya. Jadi, kamu berdua itu. Nggak usah repot-repot ke rumah sakit, oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. terima kasih ya, terima kasih. Iya, siap. Semoga sehat selalu ya. Oke, okay, siap pak. Dadah. Dadah. Uh, mantap nih emang nih. Eh, ada apa, ada apa? Sini, aku ceritain. Jadi itu tadi dokternya bilang bahwa kamu gak usah ke rumah sakit. Loh, emang kenapa? Kalau memang udah positif itu gak usah ke rumah sakit. Dan juga gak usah perawatan. Jadi kamu tinggal tunggu aja. Oh, seperti itu. Berarti kita nih bersenang-senang itu tunggu. Nah, betul. Tapi sebelum kita bersenang-senang, dengan kita melakukan seperti biasa aja. Hah? Seperti biasa apa tuh? Loh, kamu belum hafal? Ya, kali harus dicontohin terus, ya kan tiap hari? Emang apa, anjay? Loh, kamu nggak tahu? Enggak, ya ampun, seperti biasa. Wah, aku kan nggak tahu. Bingung seperti biasa, tuh apa, anjay? Oh, masa aku harus kasih tahu aja? Iyalah harus kasih tau. Yaudah, aku harus kasih tahu ya. Kamu nih, kalau misalkan kasih tahu, pasti kamu udah tahu gitu. Iya, apa-apa tidur, oh itu eh hey, ngomong dong dari tadi ya ampun siapa hari harus diomongin terus ya kan ya harus dong pas susahnya sih tinggal ngomong t-i-d-u-r nah itu kamu tahu cuman t-i-d-u-r doang anjay eh hey, gimana ya kamu tidur sekarang Oke siap ya udah tidur nih udah Kamu jangan kaget oke okay? Ya gak bakal kaget dong Setiap hari kan Udah terbiasa gitu udah buru dong Gaskan dong Hitung Oke okay, oke okay. Berarti kamu udah siap ya Lo jelas Udah dong Ya udah buru Oke okay, aku bakal hitung Dalam hitungan ketiga Kamu harus udah siap oke okay? Oke okay, siap Oke okay, aku bakal hitung Satu Dua Tiga Udah siap belum nih Ya jelas Sudah dong Yaudah buru Gaskan Oke okay. per oke udah udah udah ketujuh jam ini wah tujuh jam gila panjang bener loh kok panjang bukan panjang aja lama Oh iya maksudku itu ya kita langsung saja tidur ah tidur gila emang sekarang udah jam berapa loh kamu enggak tahu sekarang jam berapa Iya aku kan nggak punya jam lah ya elah sekarang ini udah jam 10 malam ah jam lu Oh iya berarti kita harus tidur yoi udah kamu tidur di sini aku tidur di luar oke okay? loh kok gitu sih loh emang kenapa enggak tidur di sini aja enggak kamu berisik eh, eh gimana sih udah sana kamu tidur di luar Oke okay, siap kamu jangan berisik Oke okay? loh kan aku tidur sendiri berisik mah nggak apa-apa Oh udah serada udah aku langsung tidur di depan oke okay? oke okay, siap Aduh, hari-hari yang sangat pegel Tapi, setiap hari aku pegel terus ya Kenapa gitu ya Hehe, <laughs> aneh Udah, aku tidur dulu Eh, tapi sebelum tidur, aku mau minum dulu gitu Haus nih, tenggorokan Udah, aku mau minum dulu, aku buka dulu Last ya ah. Aduh seger banget udah habis minum kita langsung saja tidur ya kan bah udah seger ya kan langsung tidur bah mantap sekali aduh aduh aduh aduh aduh aduh jam berapa ini wah Udah jam 7, waduh ini udah ke 9 bulan, waduh kita harus ke rumah sakit nih, si Kelly mau melahirkan, waduh harus buru-buru nih, eh tapi ini pasti, ini pasti si Kelly pasti belum bangun, wah ini mah pastilah, yaudah kita langsung saja ke sana yang mudah-mudahan udah bangun gitu, tapi yang gak bakal mungkin, yaudah kita langsung saja ke dalam, let's go! belum bangun, aduh aduh, masa aku harus bangunin mulu ya kan? Hah gimana sih? Udah, gak apa-apa Terpaksa aku harus bangunin, woi, woi bangun hei, hei bangun bangun bangun, hei, bangun hei, hei hey, bangun hei, woi, aduh aduh, bikin orang kaget aja. Ada apa sih pagi-pagi nih? Eh hey, hey, gimana sih? Eh sekarang udah jam berapa? Bentar aku lihat jam dulu. Woi, udah jam 7 Nah, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 30 Nah, sekarang kita harus apa? Bentar, aku ingat-ingat dulu Tanggal 30 Oh, iya, kita harus ke rumah sakit Nah, itu ingat Aduh, iya lupa Sekarang udah 9 bulan ya? Iya Yaudah, kita langsung ke rumah sakit Eh, tapi sebelum ke rumah sakit Aku lapar nih Masak dulu sana Eh, mana sih? Orang udah kesiangan juga Loh, kamu yang buat kesiangan? Iya sih Yaudah aku masak dulu oke okay? oke okay, siap ditunggu ya oke okay. aduh uh, si Keheli masaknya lama bener dah ini udah setengah jam nih woi masaknya lama bener dah woi cepet woi udah kesiangan ini woi sabar dong woi kalau misalkan mau enak harus lama ya enggak lama-lama juga kali bro ya sabar dong oke okay? oke okay dah sabar dah bentar tapi sebelum itu aku tidur dulu